Halo sahabat minstan Jumpa lagi Hari ini kita mau makan Mie kucing Astagfirullahaladzim Ini sahabat minstan Yang kucing demen Kenapa ini dinamakan mie kucing Karena ada itu sahabat minstan karena ada ikan seluang sahabat minstan oke sahabat minstan kita cobain ya sahabat minstan hmm, enak sahabat minstan karena ada campuran ada ikan-ikannya sahabat minstan Oke sahabat minstan, terima kasih sudah pantengin kita di sini ya sahabat minstan. Sampai jumpa lagi ya sahabat minstan. Dadah.